Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Di dalam sejarah kemerdekaan kita, banyak kumpulan gerila yang ditubuhkan. Mereka ini dilatih dengan teknik tempur... Untuk memburu dan membunuh pihak musuh Ada kumpulan gerila yang ditubuhkan Untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Ada juga yang ditubuhkan Untuk menggagalkan kemerdekaan negara Apa yang pasti Kumpulan-kumpulan gerila ini Adalah antara kumpulan yang menakutkan Di negara kita Itu adalah perkongsian pada hari ini Kita akan melihat Kumpulan gerila yang menggerunkan Di dalam sejarah Malaysia Regimen okay. Askar Melayu Diraja RAMD tidak lengkap okay. video ni Kalau kita tidak melihat sejarah Regimen askar Melayu diraja Sebuah pasukan tempur infanteri Dan juga regimen tertua Di dalam tentera darat Malaysia Pernah ah. dikepalai oleh tokoh perang Lieutenant Anan dan juga Sarjan Hasan. Mereka ini dikategorikan Sebagai kelompok tempur Yang akan berada di barisan hadapan Jika berlaku peperangan wow. Selain daripada mereka Kelompok tempur yang lain termasuk Regimen Ranger Diraja RRD, Regimen Sempadan RS dan Kor Armor Diraja KAD. Sekitar tahun 1933, ancaman perang dari negara aksis yaitu Jerman, Jepun dan Itali semakin membimbangkan negara di seluruh dunia. Apa tidaknya, Adolf Hitler yang mengepalai Jerman pada waktu itu mengancam negara-negara di Eropa dengan kekuatan ekonomi dan ketenteraan mereka. Sementara okay. negara sekutu mereka yaitu Jepun bermaharaja lela di Asia dan Asia Tenggara. Maka dengan itu pada 23 November 1932. Melihat semangat perang yang berkobar-kobar di kalangan penduduk Melayu, pihak British telah menubuhkan pasukan tentera yang terdiri daripada orang-orang Melayu dan ia digelar Regimen Askar Melayu Diraja. Mereka dilatih okay. untuk berperang secara gerila, menyelusuri hutan tebal mempertahankan wow. tanah Melayu dari ancaman tentera luar. Regimen Askar Melayu Dirajalah yang menjadi pasukan barisan hadapan memberikan tekanan kepada tentera Jepun semasa mereka mendarat di tanah Melayu pada tahun 1941 dahulu okay. Bila Perang Dunia Kedua berakhir, mereka dipertanggungjawabkan untuk menentang ancaman komunis dan berjaya menghalau pasukan komunis dari negara kita. Bercakap pasal komunis, mereka juga mempunyai kumpulan gerila yang menakutkan iaitu okay. Tentera Pembebasan Rakyat Melaya bintang 3 okay, setiap tiga. yang baik mesti ada yang jahat bukan seperti betul, juga betul. kumpulan gerila komunis ini musuh utama mereka ialah rejimen askar Melayu Diraja mereka oh. yang berpegang kepada prinsip komunis dari China ini mahu membina sebuah negara komunis yang bersekutu dengan China pada asalnya okay. semasa perang dunia kedua mereka berjuang bersama-sama dengan rejimen askar Melayu Diraja menentang okay. tentera Jepun di tanah Melayu tapi Bila Jepun kalah pada 16 Ogos 1945 Mereka segera menakluki tanah Melayu Untuk 14 hari selepas perang berakhir Mereka memerintah tanah Melayu dengan zalim Penduduk tanah Melayu yang disyaki memberikan bantuan kepada tentera Jepun Dibunuh dengan zalim Pekan dan kampung digempur Rumah penduduk kampung dibakar Kepala mereka Allah. dipenggal Ada yang dibakar hidup-hidup Beserta hukuman lain yang zalim Pihak British kembali ke Tanah Melayu, membantu rejimen askar Melayu diraja mengusir kumpulan gerila komunis ini, membuatkan mereka melarikan diri ke dalam hutan tebal berdekatan sempadan negara Thailand. Dari tempat persembunyian, mereka akan melancarkan serangan gerila kepada pasukan keselamatan negara Contohnya, okay. insiden pembunuhan polis negara pada tahun 1974 KPN. Walaupun begitu, ternyata angkatan ya tentera kita lagi hebat di medan perang Tekanan demi tekanan diberikan sehinggalah tentera pembebasan rakyat Melaya ataupun Bintang tiga Secara rasminya dibubarkan pada tahun 1989 Kumpulan hmm. gerila menggerunkan seterusnya ialah Vet 69. Okay. Kalau di Amerika ada kumpulan elit komando digelar sebagai Green Beret. British pula ada kumpulan elit komando digelar sebagai SAS. Malaysia pula ada kumpulan komando yang digelar sebagai VET-69 Bersama-sama sebuah 69. lagi pasukan yang dikenali sebagai unit tindakan khas Mereka bersatu di bawah nama grup gerak khas GGK VET-69 oh, ditubuhkan pada tahun 1969 Semasa kemuncak ancaman komunis di Malaysia Mereka telah dilatih okay. oleh komando British SAS ataupun SAS Dengan pelbagai kemahiran termasuklah perang gerila, teknik penyusupan Teknik tempur dan kemahiran lain Untuk menyertai VET 69 ini bukanlah mudah Mereka betul, perlu menjalani betul. latihan yang sangat sukar Latihan yang untuk orang kebanyakan macam kita Nampak tidak, tidak masuk akal Contohnya ada diceritakan Latihan komando di mana mereka akan diturunkan di hutan rimba Hanya dengan sebatang macis dan mereka perlu oh. untuk terus hidup di situ untuk beberapa lama Ada juga wow. latihan menggunakan peluru hidup yang dilepaskan Di antara celah-celah jari ada juga latihan ditembak dengan jarak dekat Dan pelbagai lagi jenis latihan yang untuk orang biasa nampak tidak masuk akal betul, Tidak sehingga betul. habis latihan-latihan ini Barulah mereka akan ditapis lagi untuk menentukan siapa yang layak menjadi anggota unit VET-69 Apa tidaknya kumpulan komando inilah yang akan dihantar untuk menjejak, memburu dan menentang pihak musuh Mereka akan dihantar di dalam jumlah yang sedikit Melalui latihan-latihan inilah mereka menjadi seorang komando elit yang hebat. Contohnya kisah lima komando yang dikenali sebagai Bravo 5 yang bertempur dengan lebih dari 200 orang komunis pada tahun 1989. Pada okay. tahun 2013 pula, khidmat mereka digunakan untuk menentang tentera penceroboh Sulu di Lahad Datu. Hanya okay. memerlukan beberapa orang komando Untuk menundukkan musuh Yang beratus-ratus orang right. Itulah kisah kumpulan gerila Menggerunkan di Malaysia Yaitu v 69 Gerila 69. Kinabalu. Ini adalah satu oh. kumpulan gerila yang ditubuhkan untuk menentang pendudukan Jepun di Sabah dan Sarawak. Sejarah ah. pasukan ini bermula pada tahun 1940-an bila seorang doktor dari Kuching, Sarawak berpindah ke Jesselton yang hari ini kita kenal sebagai Kota Kinabalu untuk membuka Kinabalu. klinik pergigiannya. Melihat kekejaman tentera Jepun kepada penduduk di Sabah dan Sarawak Memang Ditambah lagi dengan kebencian penduduk tempatan terhadap pihak Jepun Dia mengajak pemimpin Sabah yang lain untuk mendirikan Satu pasukan gerila dikenali sebagai Gerila Kinabalu pada tahun okay. 1942 42, Pasukan eh. ini terdiri dari 300 orang anggota berani mati Dari pelbagai bangsa wow. seperti Kadazan Dusun Murut, Cina, Bajau dan lain-lain untuk menentang okay, pihak bisa, Jepun. Walaupun tidak dulu, mempunyai ya. senjata moden yang cukup, mereka menggunakan tombak dan parang untuk turun di medan perang. Kebanyakan anggota polis ini mendapat latihan daripada tentera Commonwealth menjadikan mereka hmm. sebuah kumpulan yang digeruni oleh pihak Jepun pada waktu itu. Antara peristiwa penting melibatkan pasukan Gerila Kinabalu ini ialah Peristiwa Double Ten. Sekitar bulan Oktober 1943 Kumpulan risikan mendapati yang tentera Jepun mempunyai rancangan untuk menangkap 2,000 orang anak muda tempatan untuk dijadikan buruh paksa. Pihak Jepun Allah. juga mahu menangkap anak gadis tempatan untuk dijadikan hamba. Inilah yang membuatkan Gerila Kinabalu melancarkan serangan yang bermula betul, betul. pada 9 Oktober 1943 di seluruh daerah di sekitar Sabah. Dilaporkan ratusan tenteraja Jepun dibunuh sementara banyak infrastruktur mereka dibakar. Pihak Jepun yang terdesak terpaksa untuk memanggil pasukan bantuan mereka untuk masuk ke dalam Sabah sebelum membantai penduduk tempatan membuatkan gerila Kinabalu terpaksa berundur. Di sinilah banyak kezaliman yang dilakukan oleh tentera Jepun. Ahli keluarga anggota gerila ditangkap dan diseksa Kepala mereka akan dipancung Ataupun badan mereka akan ditusuk dengan bayonet berkali-kali Membuatkan ramai ahli anggota gerila menyerah diri Mereka kemudian dipenjarakan Diseksa dan dibunuh Kisah no, no. mereka ni ada dimemorikan di Petagas oh, War Taman Memorial di kota Kinabalu Sabah Itulah kisah kumpulan okay. gerila paling menggerunkan, Iaitu Gerila Kinabalu Terima kasih kerana menonton, itu adalah perkongsian okay, pada awesome. hari ini sempena bulan kemerdekaan ini saya kongsikan fakta ataupun maklumat menarik tentang bulan kemerdekaan Kalau anda suka dengan video ni pastikan anda like dan share Kepada yang belum yep. subscribe, pastikan anda subscribe Follow Abscribe kami di die. social media Saya jumpa anda di episod yang seterusnya Gopi Gopi Go, menarik setiap hari Oke okay guys sudah selesai videonya so itulah tadi ya kisah di mana perjuangan ya ada banyak tentara Melayu diraja dan juga istilahnya pasukan daripada Kinabalu ya kan dan juga banyak istilahnya pejuang-pejuang orang terdahulu yang mana mereka itu berani mati untuk melawan penjajah dan kita sekarang juga guys ya Jangan sampai istilahnya menyepelekan mereka Melupakan mereka karena jasa mereka Untuk negara, untuk kita semua itu Sangat-sangatlah besar Maka daripada itu ya kan Setidaknya kita mengirimkan doa kepada mereka yang muslim Macam tuh kita doakan agar Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua dosanya Dan memberikan tempat yang baik Di sisinya amin amin ya Rabbil alamin Maka daripada itu teman-teman sekalian Kita dari Indonesia Maupun dari Malaysia Ya mau dari mana teman-teman sekalian dari Brunei, dari Singapura, dari Thailand Patani dan lain sebagainya. Tetap kita doakan pahlawan-pahlawan kita yang mana mereka berjuang agar supaya kita merdeka. Seperti itu, guys. Mari kita khususkan Al-Fatihah kepada para-para pejuang ya, para pahlawan kita ala hadini ya bi salihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ضل الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياكان عم بدوة ياكان اهدنا سرعة المستقيمة سرعة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولبالي آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم وعفهم نزولهم وصيما دخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كمينك الثوب الأبيد من الدنس برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركات وسلم سبحان ربك رب الانزات عما ياسيفون واسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين يا Oke okay guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Semoga bermanfaat menambah wawasan bagi kita semua Terima kasih kopi-kopi go Yang sudah share kepada kita Tentang fakta ataupun maklumat Yang sangat menarik ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh